Jadi kaulah iku Semua ceritanya critane kudu ayu, gak cerita galek. khaulah iku ayu. Mbo barhat biye. mulai bar wie. Mulaiku, pas sujud. Sing lanang wong Arab. Wong Arab iku gak mangan mendhoan, gak mangan tempe. Iso mbok bayangno. Wong <tik> <tik> um, Jawa ono bojone suci, tenangnya, ae menduan. mendhoan. <tik> sego jagung. jadi ra ayu ya yes, biasa wae. <tik> <tik> <tik> <tik> jadi wong Arab iku mangane iku daging terus neng hadis semua asbabunuzul redaks ini fa'a jabat tu za nah bagaimana ya fa'a jabat mau nggak bawa nahu ingin rojul aus bin somit oh po aji za tuhah bagaimana nih dia berwajib po pas <laughs> sujud tuh singgawa nahu aji za tuhah itu curhat lagi murid kecelakaan <laughs> jadi maknau sing bener iso nak mana ngono iso jadi utake eh, alas akhirnya jaluk sing lanang ngejaluk karena sing widok lagi sujud lagi nikmati pangeran ragilem, puragilem terus ngamuk sing lanang, wong lanang gerjaluk arti kayak aku, yes ngamuk, aku sekunani kuno. tenak sing mangan menduan ngamuk ya rapati tenan karena ya tadi sahabatnya mesti rapati tenan, wes akhirnya ngamuk terus wong arab aku ngamuk tertinggi aku muni anti alia kadhuri umi, Kuwe berstatus kayak ibu. Ini makanya pentingnya ngaji tradisi. Berstatus kaya ibu itu di orang Arab itu adalah dam. Dam itu satu apa ya, Satu kesalahan yang harus dikritik. Tapi kalau orang Jawa kan enggak Makanya kalau saya ditanya, fkeh Jawa sama fkeh Arab itu beda. Wong Jawa yang nak muni Dik kue koyo ibu, itu maknani sama-sama ngerawat saya. Makanya saya berpendapat tidak mesti secara fkeh dihukumi tihar, karena perasaan mengatakan kaya itu beda dengan orang Arab, kalau orang Arab bilang kamu sudah kayak ibu maknanya selawas lawas haram tak keloni, haram tak jima, haram tak kumpuli ini ini perbedaan apa? kultur Arab Jawa maka fakih itu kalau yang sifatnya sosial atau kultural itu memang nggak bisa sama itu kan ibarat begini orang Jawa itu kalau dicekel jenggote itu kira-kira <tuh> <tuh> tapi kalau orang Arab itu kehur matan saya, jajal gel, dia gotik angali cekel. Oh, astaga, murid teradu ya. Sederhana, uang Arab lucu. Berarti kode dia ini cekel cekelan. Wah, kebayang gak? Tolong jauh, uang Arab lu nggak seneng uang. Lu sirain tuh cekel cek di Lampung. nih, nanti kalau dulu saya mentah loh. Nanti nanti kalian bangun tong Medina karena bangun orang alim, alama dan beliau mu sepuh ada orang Arab sempenang kalian ya, yuk itu kelecek terus dibuang bunyik sehingga jawa gak siap tuh enak ya sempatnya sehingga kelecek terus di, enggak di sempenang gue suruh wipot masalah pengharap bisa hati-hati ngomong, Jawa pengjawa kan ribot coro Arab itu penghur sehingga sangking mangkelnya si lelaki tadi bilang anti alia kazu hari ummi kamu sudah berposisi kayak eh fi khurmatil jima, wa fi khurmatil mulamasa wa fi khurmatil kata wakata sama-sama haram dikum. setelah itu getun, den. waduh bojo ayu ini, ini kok tak zihar, zihar itu sama dengan tolak bain sing wedok ya getun, sing lanang ya getun jika cerita lapor dengan Nabi, sing lanang kok sing lapor kata Rasulullah nah ini menunjukkan betapa perhatiannya Allah pada ketentuan hukum Kata Rasulullah, hingga detik ini belum ada wahyu Maka ketentuan zihar sama dengan ketentuan yang ada di zaman jahiliyah Yaitu Biman zilatid, tolak, berstatus kayak apa? Tolak Ya sudah, jenis wong lanang kan nurut mulang, kata Rasulullah, zihar itu kayak tolak Ya sudah, kita nggak boleh kumpul Nerima, sing lanang, nerima Yang itu agak terima, enggak Aku doa sing matur nabi, tuaran kan jenisnya Ya Rasulullah, apa betul? Engkau menghukum hizyar kayak tolak. Iya, sampai sekarang begitu. Belum ada ketentuan dari Allah Wah ini tidak bisa Tidak bisa, itu hukum yang enggak benar. Tidak bisa ya? Kenapa jari Nabi? Ngomongnya jorok, jadi orang um wedok mulai disini jorok Nabi Ini roh bujuku loh <laughs> Ngerti jari Nabi, Uum ngerti Akala syababi waafna umri wa nasartu ini Terus, terus anayat hatta ida akala sababi terus wafu. terus ngomong terus enak saat ini dihukumi tolak kula riyen Wahyu ki nyek nyek sakniki wis ra ayu mergo wis anak kula kathah cara hukum tolak zaman kula ayu ra masalah dipegat kula golek bojo gampang tapi aku sak iki wis tuwa musibah di ayu tapi musibah <laughs> di ayu jeneng ngertos wong lanang anak kula nak dirumat bojo kula mesti terlantar mesti katut babon jenenge wong lanang duduk itu mesti katurbangun, nak taruh matkul, anakku lo kelaparan, nunggu lo rondo gitu. jadi nggak benar hukum tolak, dikaji jadi, <ganti>, nabi itu kalau nggak nggak guna, nabi, nabi yes. ya, tapi hukumnya sementara ngono, tapi ku nabi, nggak nanti wahyu, es pokoknya ngono, wow ampun putus no tolak keren, tak tinggal mulai, sain, gitu. pikir pikirin, mulai, ini nggito, sekondang teran kowe maksudnya ini surat Rijal, ini surat Tuhan jadi, jadi juara mulai tapi itu justru ngetokna anak Rasulullah itu Nabi jadi barang yang gue rasa itu kadang jadi dalil mu'jizati Qur'an dalil ke Nabi Ani Kanjiri Muhammad sallallahu alaihi itu nggak ada yang dengar debatnya Nabi dan Khaulah namanya Khaulah, perempuan ini namanya siapa? Khaulah Aisyah itu di kamar, itu tidak pati dengar. Kok mau alamat-alamat ono widok ngelabrak Nabi nabiuno, toh kenangan Aisyah sopo wani ngelabrak, Genet. terus bakas sopo, terus nggak pati detail. Sehingga Aisyah itu dengar nggak pati detail. Singkat cerita, pas perempuan itu teranah teranan, ini tak ijazah wong wedok widok sing judes, nak es judes menisan jadi wali, pasti didengar Allah Mulai nang kamar itu terus solat. Kan mau suci bahasa tapi ki sholat tenan mau nggak sholat salat bersuci, ki sholat tenan, sholat tenan, allahu akbar, gusti, niki wonton hukum yang sangat merugikan saya. Tolong jenengan sebagai tuhan, Nabi ini jenengan hukum nih, <laughs> hukum nih gue ngerubah. Biye, pengairan, iku apiye, taki, ilaw lah perempuan saya ini nak jujus beseng lanang juga baruka mereka kondom bo eh kondom dulure lagi segera bener <guruh> di sewa tapi watas taki ilah boh jadi gak, gak lapor sopo sopo lapor pengiran. ya allah hukum ini tidak fair itu merugikan saya tolong nabi ini jenan kanda ini kayak wahyu terkini nak hukum itu tidak seperti itu bon gusti jenan harus mendengar saya lah pengiran itu terus pangeran menurut ayat itu wawahu yasma'u taha'u rakuma malah dimulai ayat kau disahami Allah Allah bener-bener mendeng jadi aku bedok, aku ngomel pangeran, aku ngerespon <laughs> pangeran, aku ngerespon itu kayak kot, kot itu banget aku ngerespon jadi ngomelan, aku bojo mau ngamuk itu aku ngerespon, ini loh pangeran pangeran betah, wang la tadurruhu maksyatun, wala tanpa'uhu pangeran orang no ngomel kan tenang, orang bakal kena madur tapi nak kue bertahan <Guardian> so kan kena omreng <Guardian> jadi kira harus niru pengeran karena ya betul kelas no akhirnya sujud tenangin pangeran pas dia sujud Jibril terkonek Rasulullah dia di rumah Rasulullah di dalam perempuan tadi di rumahnya qad sami Allah qa lallati tu ja diluka fi zaujiah wa tashtaki ila Allah yasma'u taha wa rakum innahu samium basir sak terus no wangi coba wedokmu ditimbali Kanjeng Nabi panggil perempuan itu apa yang dia munajatkan sama Allah diterima dan Allah meng keinginan dia bahwa zihar itu tidak seperti toh tambah no wangi coba jenengan lu nabi tenan padahal kalau lapor ning kamar jenengan kerungu Akhirnya itu sana ketentuan alladzina yadzahiruna minkum min lisaihim ma hunna ummahaat in ummahaatuhum illallahi walatina. Jadi akhirnya pengiran nganggo ilmu status. Nang <tuh> saiki ummateya akeh sing statusan diperkaraane. <tuh> pengiran nganggo hukum nopo? <tuh> status. status. Status itu begini, yang namanya ibu itu siapa? Ya definisi ibu adalah orang yang melahirkan kamu. Saya ulang lagi, yang namanya ibu itu siapa? orang yang melahirkan kamu, itu namanya seorang ibu, yang namanya istri siapa? orang yang halal, kamu keloni, kamu jima, kamu hubungan intim Nah ini penting, harus vulgar sehingga definisi ini harus tegas, yang namanya ibu itu siapa? orang yang melahirkan kamu yang namanya istri, orang yang halal kamu gaulin asal pas gelem loh, Nah orang iso kena rancangan ke UHP penjara <laughs> penjara so ben, gue itu mesti sing bojone ayu, sing ake istri penjara nah, sing bojone elek kan kan gak pemaksaan ya jadi kue kudu termasuk siri di penjara, dan ketara bojone jadi kok nak disidang, kenapa kamu maksa istri kamu mau? sing tahan baik ayu, sopok. kan? kan keren tapi misalnya disidang, sidang, bojone elek merongos pertanyaannya hakim, mau saya kok rabetan Pantas banget, lucu sih lho Bojo, terus sidang, bujone wae lah, bareng disidang, orang konomi ini wong Wongono kok rakuat, ngempet kan, tapi nak wayu terus sekira <tanya> kuat ngempet kan, hakep kan, mesti pikir-pikir, kayak to eh, pantas. Tapi kita ulang lagi ya ini ya. yang namanya apa ibu itu in ummahatum ilallahi waladina melantikkan aji Quran yang takkik yang namanya ibu ya orang yang melahirkan kamu yang namanya istri adalah orang yang boleh kamu hubungan inti sehingga status ibu tidak bisa diistrikan status istri gak bisa diibukan maka karena ini penstatusan yang salah, seorang lagi, ini penstatusan yang salah, salah. maka enggak perlu punya efek. Efeknya hanya dari segi sanksi kafaroh, bukan merubah status hukum. Hati-hati, awas, kena salah. ngerokoh tidak sekali. Se, sebab itu, Allah oleh wa inna hum layakulu wazuro men statuskan istri sebagai ibu itu omongan sing ngelantur, sing ora bener. Wong istri kok distatuskan sebagai ibu. Itu tidak bisa. Yang namanya ibu ya orang yang melahirkan, yang namanya istri orang yang boleh dihubung di jauh, hubungan intim ini kan enggak enggak nyambung. Coba Darani misalnya ini mesti ngene, Gus muridku ya stres wong ngomongin ini Karena menstatuskan sesuatu yang yang enggak bener. Paham ya? Okay? misalnya gue turunai Tugul Ahmetung terus ngerosoleh mulia tiba Habib kan orang bener untuk <tuh> meng, Tugul Ahmetung kok apa saingan nasab untuk Rasulullah kan orang bener sesuatu yang enggak bener itu enggak perlu didengarkan maka hukumnya apa ya ibu tetap ibu istri tetap istri soal nanti karena kesalahan nomong hanya disuruh bayar ke Faroh tidak otomatis istri berstatus kayak ibu yang haram dikumpuli selawase lawas Itu hebatnya Quran Jadi omongan salah itu gak perlu didengar